Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi. Lagi-lagi dan lagi guys ya. Di sini aku bakalan ngeser lagi nih ya. Trik pola terbaru untuk bermain di sini buat aja dengan modal receh guys ya, lumayan receh nih. 80.000 tapi aku main di sini main barbar -bar langsung guys ya, main di bet Rp6.000. Dan di sini langsung aja kugaskan di 20 putaran langsung guys ya. 20 putaran otomatis, double bet aktif. Di sini pecahannya lumayan bagus. Nah. Oke, okay, mantap. Oke, satu lagi free spin. Aduh, gak mau, guys ya? 20 otomatis di awal ya? 20 putaran otomatis di awal, di quick spin, guys ya? Di quick spin, guys ya? Eh, di turbo spin, nih, guys ya? Turbo spin. Sorry, sorry, sorry. Di turbo spin, guys ya? Turbo spin 20 di awal-awal, di bettingan 6000, modal 80 k, di sini udah menjadi 36k, 35k, dimakan, guys ya? Langsung aja kita main barbar, -bar kesini ya. Kita di sini main barbar -bar langsung. Oke, cakep di sini kelar 20 turbo spin, tambahin lagi 20 turbo spin, guys. Ya. <tuh> tambahin lagi 20 turbo spin. Nah, lope-lope-nya pecah langsung gocap, dapatnya mantep banget lagi Naik lagi saldo di sini, guys, ya lumayan. Full power guys, kita gaskan langsung full power karena zaman dana kena kan ribu ya kalah ya kalah, enggak masalah guys, ya kalau dapat cuan ya mantap. Uh, scatter 3 mulu tadi, guys, ya. Kagak mau dikonekin ya Satu lagi. Biar dapet free spin gratisan ya kan? lumayan nih. 74 ribu. Nah disini tinggal 50. Hmm, jeli hijaunya pecah. Oke pisang. Skater 2. Skater 3 lagi. Jelly hijaunya banyak banget. tuh ribu. Skater satu lagi. Nah. Pecah jeli hijau plus skater gratisan. Mantep banget. Kombinasi yang bagus. Ini selalu tinggal 70.000 ribu. Oke kali 8 pertama nggak connect. Oke manggis pecah. Anggur boleh. Oke pisang dulu. Di sini udah kali 11. Mongko pecah nah jadi ungu pes anggur kali lima turun be jadi birunya banyak banget cok mantap sini ada empat perkalian ya di total total jadi kali sembilan nah langsung satu juta tiga ratus langsung sampak sional langsung cuan banget ya cuak sih <tari> digesek kayak lapannya konek mantap pecah lagi dong oke sayang lagi dong monkey oke okay, semongki anggur Oi, nggak mau ya. Lumayan, 14.800 ke 8, 117.000 dapat niche-niche di sini bagus banget, guys ya. 20 turbo kedua sudah dapat free spin kita ya. Nah, tambahan lagi di sini auto spinnya jadi 5 lagi. Oke, mayan berarti totalnya 15 putaran ya. Di sini udah 1,5, mantap. Sisa 8 putaran lagi nih, masih bisa nambah lagi nih. Yuk, oke yang nggak mau pecah. ngasih zong. Zong lagi kah? Oke lumayan Sekali pecah doang Tapi enggak masalah ya 18 69 ribu, Lumayan banget 1,6 dong Pisang connect Ada 3 perkalian 4 malahan guys ya 5 nya 2-2 biji Di total-total Kali 7, eh, 15 ya <coughs> Kali 15 Sorry guys ya batuk Nah sisa 1 spin terakhir Enggak connect ya 1,6 Udah mantul nih guys ya Udah mantep Udah cuan banget mau modal receh modal 80.000 di sini kelar 20 turbo spin. Tambahin lagi di sini auto turbo lagi ya. 30 putaran diturunkan aku turunkan bet ya lantaran udah cuan. Nah, di sini aku putar di betting 3.000 kasih langsung 30 putaran turbo spin. Masih di turbo spin kita mainnya masih centangnya masih sama juga SS hidup, double bet channel juga ya. Mantap. Udah profit gini mah udah enak, guys kalau mau main guys ya udah tenang, udah santai baik ya guys ya. Jangan naikin bet ya. Kita save dulu di sini kita bakal save kemenangan kita dulu sini ya udah 1,6 soalnya ya. Udah berapa kali lipat dari modal kita, cok. Modal cuma 80.000 dana kena guys ya. <guruh> Dan untuk kalian semua bosku yang baru bergabung di sini, yuk jangan lupa dibantu like-like-nya, komen-komennya, share-share-nya juga, guys ya. Dan jangan lupa, yang belum di-subscribe. Subscribe juga nyalakan juga notifikasi loncengnya ya, karena apa? Karena di sini aku bakalan setiap hari ya, ngasih atau nge konten atau pola-pola terbaru untuk bermain di Sweet aja di sini. Kelar. <coughs> di sini aku betting 1000, aku kasihlah 10 putaran aja, guys ya, 10 putaran di sini ya. <coughs> cintang tubuhnya kita matiin, jadi otomatis cintang SS sama double bet doang 10 putaran, guys ya. 10 putaran, nih putaran terakhir kayaknya guys ya Dapat nggak dapat cuan, pokoknya udah cuan banget ya Udah 1,6 soalnya mantap sini pecah Oke okay, mainan Sekitar dua uh -huh. Oke okay, dua skater dua lollipop. Uh jadi unyek pecah Woi dapat lagi coy. lumayan lah Dapat lagi coy dapat lagi lumayan lah ini teman-teman profit lagi ya Empat skater lagi di sini. mantep Oke, dikasih free spin lagi di sini. Nah, jadi polanya itu sekali lagi aku ulang ya. 20 turbo, 20 turbo, 30 turbo dan 10 otomatis centang SS sama centang DC ya. 20 20 30 10 guys ya. Modal 80.000, up 1,6 nih sementara ya. Nah, Tempak sona lagi. Emang lagi masak buah -buahnya guys ya. Mateng. Nikmat rasanya kok kayak gini guys ya. Cakep udah 88.000 nih gratisannya tambah ini lagi, Cok. Mayan. Sisa putaran 7 spin lagi nih Oke okay, connect Waduh kali 5 200 perak Oke okay, main lah guys ya <coughs> Anggur Pisang Kali-kali mm -hmm, mana oh, Oke okay, kali 5 pecah cakep itunya connect Bagus kali 11 guys ya Profit lagi Nah cakep 1.600.000 38000 ya, mantap banget guys ya Nah, sini bakal aku langsung WD ya, pokoknya habis free spin ini Langsung cabut, langsung WD guys ya langsung WD, langsung WD, langsung WD, langsung WD guys ya Dan terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton dari awal Sampai akhir, thank you banget loh guys ya Udah singgah lagi di konten ini Jangan lupa dibantu like ya guys ya, komen juga guys ya share, share juga, kita bakalan jumpa lagi ya Di next video dengan pola trik terbaru dari saya Main di di bawah Bonanza. Dan seperti biasa, salam salasional dan Bye bye Thank you guys ya.